Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Aiting Resus berapun kalian berada Jumpa kembali bersama Mimimim di channel youtube Lihat TV Yang pasti akan memberikan informasi terbaru Terhangat teruptodate tentunya Seputar Ayu Ting Ting Bagi salah semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe -nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan Informasi-informasi terhangat tentunya Seputar Ayu Ting Ting Informasi kali ini ada yang dimarahi nih, siapa lagi kalau bukan Hai Ting? Ayu Tinting ini sama Bunda Korla, wah baru sehari ketemu udah marah-marah aja dia ya, Bunda Korla. Seperti apa ekspresi dari Ayu Tinting ketika dimarah oleh Bunda Korla? Ini dia, tapi Ayu Tinting tetap santuy ya, karena tahu nih bahwa bundanya hanya bercanda nih. Hanya menasihati Ayu Tinting katanya kalau lagi puasa nggak boleh keluyuran, karena anak gadis takut dimaling orang. Hahaha. Agak enggak selamat menyaksikan nih momen ketika Ayu ting-ting dimarahi oleh Bunda Corla. Semoga tayangan ini menghibur pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jodak, <tuk> dirum, <tuk> ya. malak, kan? Nggak, apa kalau Bunda puasa puasa. <laughs> Melala Kluyuran Oh ya, Kluyuran Aku kan single fighter Enggak kan Bunda udah bilang kamu tuh lagi puasa jangan keluyuran Nanti kamu buka puasa jangan dapet Iya sayang Enggak, puas di rumah Bulan puasa malah kan. Enggak, aku mau malak. jadi apa kalau <laughs> Dimarahin emaknya Dimarahin emaknya Dimarahin emaknya Dimarahin emaknya Melala apa? apa sih buah Melala Kluyuran ya, kok kluyuran aku, aku kan single fighter Enggak kan bunda gak bilang kamu tuh lagi puasa jangan kluyuran Nanti kamu juga puasa, puasa gak? Iya sayang Enggak, puasa di rumah. Ya? Bulan puasa malah Enggak, aku apa kalau Dimarahin emaknya Kau puasa sayang, kau puasa Dimarahin emaknya Melala apa si puasa? <laughs> Malala. Kuluyuran. Ya, kok luyuran. Kan single Fighter enggak kan enggak bilang kamu tuh lagi puasa jangan luyuran. Nanti kamu enggak dapat iya sayang. Ya, terus di rumah. Bulan puasa melala. Enggak aku mau kan jadi anak apa kalau dimarahin emaknya. Lagi puasa sayang, kok puasa. Dimarahin emaknya. Mau ngapa? Malah apan Pak <laughs> Kliuran, Pak oh, ya, Kliuran, bukan single fighter. Enggak kan, Bunda bilang kamu tuh lagi puasa jangan Kluuran nanti kamu Enggak juga kan. apa? Udah, iya? Sayang, Enggak. <laughs> ya, puasa, di, okay. di rumah, <laughs> bulan puasa malak, kan. <laughs> Enggak aku mau jadi apa <laughs> di kau? Dimarahin emaknya <laughs> Di kau kau puasa sayang <laughs> mana? Di mana? <laughs> apa. Pak Oh Pak Kliuran, bukan single fighter. Enggak kan, bunda bilang kamu tuh lagi puasa jangan Kluuran, nanti kamu coba puasa Nggak, dapat Iya, sayang. <tay> di rumah, bulan ya. puasa melala, puasa melala. <tay> Enggak aku mau jadi apa kali Dimarahin emaknya Di puasa sayang Kau Di mana? Di mana? apaan sih <laughs> melala Kluyuran ya, kok Kluyuran Aku kan single fighter Enggak kan Bunda udah bilang kamu tuh lagi puasa jangan keluyuran Nanti kamu nah, buka puasa nggak? dapet Iya sayang Enggak <laughs> <laughs> puasa di rumah <laughs> okay. Bulan puasa melala Enggak <laughs> aku mau melala Enggak Dimarahin emaknya Enggak puasa sayang kau puasa? Dimarahin emaknya Melala <laughs> akan sih buah <laughs> melala, keluyuran, ya, kok keluyuran? Bukan single fighter, enggak kan? Bunda udah bilang kamu tuh lagi puasa jangan keluyuran. Nanti kamu Kena juga puasa, puasa gak... jawab iya sayang Enggak, <laughs> <laughs> pas di rumah. Bulan <laughs> ya. puasa melala. Enggak, kan. mau jadi apa kalau <laughs> dimarahin emaknya Melala, puasa sayang? Kok puasa? Dimarahin emaknya Melala, dari <laughs> apa? sih puasa. <melalaWow> Melala Kluyuran Oh kluyuran Aku kan single fighter Enggak, kanigail, Enggak kan Mena udah bilang kamu tuh lagi puasa jangan kluyuran Nanti kamu juga puasa jangan dapat Iya sayang Enggak, kekuas di rumah Bulan puasa malah Enggak, aku kan kekuasaan apa kau Dimarahin emaknya Luan puasa sayang, kau puasa Dimarahin emaknya Malah apa Melala Kluyuran Oh kluyuran Aku kan single fighter Enggak kan udah bilang kamu tuh lagi puasa jangan keluyuran Nanti kamu juga puasa jangan dapat Iya sayang Enggak, puasa di rumah Juran puasa malah Enggak, aku mau jadi anak apa kau Dimarahin emaknya Kau puasa sayang, kau puasa Dimarahin emaknya Malah apa sih <luluk> melala keluyuran oh ya, keluyuran aku, aku, aku kan single fighter enggak kan, bener gak bilang kamu tuh ah. lagi puasa jangan keluyuran nanti kamu tuh puasa jangan gak... dapat iya sayang iya puasa belum lah bukan puasa melala enggak aku jadi apa kali dimarahin emaknya bilang puasa sayang kau puasa dimarahin emaknya jadi apa melala akan sih Pak <laughs> Kliuran, Pak ya, oh, Kliuran, bukan single fighter. Udah kan, Bunda bilang kamu tuh lagi puasa? Jangan, Pak nanti kamu nah, mau puasa kelas dapat gak... iya sayang? Iya, di rumah, bulan puasa malah Enggak, aku mau kan jadi malak. apa kalau <laughs> Dimarahin emaknya Gimana? puasa sayang, kau puasa Dimarahin emaknya Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Pak Kliuran, Pak Aku bukan single fighter. Enggak kan, Bunda bilang kamu tuh lagi puasa jangan keluyuran nanti kamu buka puasa iya sayang? Enggak, puas di rumah, bulan puasa malah Enggak, aku mau jadi apa kau? Dimarahin emaknya Gimana? puasa sayang, Gimana? puasa Gimana? <laughs> melala, peluruan, oh ya, peluruan. Kamu kan fighter. Enggak kan, bilang kamu tuh lagi puasa jangan kluyuran. Nanti kamu buka dapat iya di rumah Bulan puasa malah. Sayang. Enggak aku kan kluyuran malah. Kluyuran apa, <laughs> Malah, oh, ya, keluyuran. Oh, keluyuran. Cuman tiga fighter, enggak akan bener bilang kamu tuh lagi puasa Jangan Keluyuran, nanti kamu tuh puasa enggak? Kan. dapat Iya, sayang. <laughs>